dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol, dan kita tidak lagi memiliki ketergantungan kepada semua jenis pay yang hari ini sudah menggoda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 Ada dari peleter Shopee, Shopee peleter, ada dari Lazada, ada juga dari AkuLaku peleter, ada dari Kredivo, ya banyaklah jenis-jenis peleter hari ini yang sudah digunakan sama masyarakat Indonesia. Dan hari ini kebetulan belum. Memiliki kemampuan ya untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan. Nah kita tahu sendiri ya untuk di produk-produk peleter seperti shopee itu limitnya lumayan gede. Ada yang sampai dengan 50 juta rupiah untuk di limit tertinggi. Walaupun mungkin hari ini belum ada ya orang yang dapat limit sampai dengan 50 juta. Mungkin ya masih hanya satu dua orang saja. Nah hari ini banyak yang bertanya-tanya. Apa sih resikonya, apakah debt kolektor lapangannya datang atau tidak ya? Apakah mereka melakukan penyebaran data, apakah ini terkoneksi ke slik OJK Banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang hari ini uh, tersimpan di dalam sanubari teman-teman kita yang lain Karena memang sudah galau, karena tiap hari mendapatkan mungkin sejenis error ya kan atau mungkin sudah pusing banget karena setiap hari dihubungin sama yang namanya debt collection dari aplikasi-aplikasi yang ada paylaternya hari ini Oke resiko pertama ketika kalian telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar di peleter hampir semua aplikasi yang memiliki peleter itu sudah terkoneksi ke SLIK OJK atau B checking hampir semua ya khususnya yang kita pernah mengalaminya sendiri itu adalah di aplikasi AkuLaku kemarin untuk kalian yang pernah ingin mengajukan kartu kredit ya kebetulan kemarin kita itu baru minjem uh, di peleter AkuLaku nah kita ngajukan kartu kredit dan disitu mereka bertanya apakah Bapak punya hutang di tempat lain gitu ya karena aku pikir di peleter AkuLaku ini kan juga enggak banyak-banyak lah Apakah itu menjadi sebuah masalah ternyata iya dan ini pengalaman pribadi juga dari teman gua dia memiliki gaji yang lumayan tinggi dia pengen di out of the bed ya di sebuah perbankan di bank namun ternyata nggak bisa karena catatan buruk dari peleter-peleter yang hari ini banyak dia gunakan walaupun gajinya cukup namun itu kembali kepada Pihak banknya apakah mereka masih memberikan kesempatan atau tidak. Nah hampir rata semua Peletra itu terkoneksi ke Slik OJK itu yang pertama. Dan apakah beberapa aplikasi memiliki Peletra itu sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak. Banyak yang ketakutan hal itu hari ini. Padahal hari ini ketika kalian bisa lebih tenang, kalian bisa menyikapinya lebih uh, adem yang gak gerusak-gerusuk apapun hari ini masalahnya pasti ada solusinya guys tinggal Bagaimana kita ya me membuat masalah yang besar tadi menjadi kecil jangan yang kecil ini diperbesar nanti ujung-ujungnya yang seterus itu malah kita sendiri Oke okay. hari ini ya untuk aplikasi-aplikasi uh, yang sudah ada peleternya yang dan memang memiliki debt collector lapangan itu masih hanya beberapa saja Misalnya ya seperti aku laku. Aku laku memang sudah ada debt collector lapangannya. Dan Kredivo sudah ada debt collector lapangannya. Shopee masih hanya untuk daerah-daerah tertentu saja ya. Home kredit juga ada, Lazada lajada belum ada. Jadi masih cukup aman dan kalian masih punya kesempatan banget ya untuk Uh, mengumpulkan uang dan bagaimana Bang itu dengan peleter dari Gojek atau apa ya itu juga belum ada debt collector lapangannya jadi masih cukup aman nah sekarang bagaimana ya cara menyelesaikannya untuk kalian yang memiliki cicilan ya biasanya peleter itu uh, tenor waktu uh, peminjaman uang dan pengembaliannya itu ada yang satu bulan dua bulan tiga bulan sampai dengan 12 bulan nah kalau seandainya kalian sudah ada rejeki ya bayarkan saja yang bagian mana kita sanggup hari ini. Dan jangan menunda-nunda ketika kita memang sudah memiliki rejeki. Dan jangan ditambahin lagi dengan belanja ini itu segala macam. Ini khusus buat ibu-ibu nih yang sering buat beli-beli baju ya. Atau buat beli tas coba ditahan dulu ya seleranya supaya nanti situasinya lebih baik nanti baru kita belanja belanja lagi Nah untuk yang belum jujur ya cobalah uh, berkata jujur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita contohnya untuk yang sudah berkeluarga itu kepada suami Wah enggak bisa Bang nanti suami saya marah dong ini gua belanja tasnya juga suami gua enggak tahu nih padahal uang belanja yang dikasih juga masih cukup pas-pasan katanya seperti itu nah untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, yang harus kita perbaiki terlebih dahulu itu adalah mental kita hari ini mental kita masih cukup terganggu karena memang tiap hari diganggu ya kan sehingga memecahkan konsentrasi bekerja berkeluarga dan bersosial kita hari ini hari ini banyak yang langsung bad mood ya banyak yang langsung sensi banyak yang langsung galau ketika sudah uh, mengangkat Telepon dari beberapa aplikasi-aplikasi peleter tadi. Nah apa resikonya ketika kita tidak mengangkat, tidak membalas ya pesan-pesan dan telepon dari debt collection peleter tadi. Jadi untuk di tahap awal tugas kalian itu adalah menjelaskan bahwasannya kita akan bertanggung jawab nanti ketika kita memang sudah punya uang ya. Itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita secara lisan kepada pihak peleter. Nah, jangan gali lubang tutup lubang. Ini yang lebih aneh lagi sudah punya utang di peleter, minjemnya ke sana kemari dapat uangnya dibayarkan malah ngutang lagi. Nah, ini kan jadi ribet. Masalahnya yang seharusnya kecil tadi dan selesai secepat mungkin malah bertambah lama dan bertambah besar lagi. Jadi cobalah untuk uh, menahan selera tadi ya kan Dan aku menganjurkan untuk bersikap jujur dan terbuka Supaya mental kita itu jauh lebih kuat Supaya pemikiran-pemikiran negatif kita tadi itu juga tersaring ya kan Dan tidak lagi terjerumus kepada pemikiran-pemikiran yang negatif Oke okay, ya yang jelas kalian itu nggak perlu takut ya. Dan tidak semua peleter tadi memiliki debt collector lapangan. Tidak untuk di semua daerah. Masih hanya untuk daerah kota-kota besar saja. Dan itu masih hanya untuk beberapa aplikasi yang tadi kita sebutkan ya. Yang terpenting hari ini stop gali lubang tutup lubang. Jangan panik berlebihan. Dan stop mikirin yang negatif-negatif. Jangan takut kalau seandainya nanti debt collector lapangannya datang. Ya nggak apa-apa. Namanya juga... Abang-abang debt collector ini kan juga saudara-saudara kita sebangsa setanah air ya mereka ingin melakukan kunjungan penagihan ke rumah kita itu sebagai tugas mereka dan kita akan sambut baik apabila memang mereka datang dengan sopan dan santun kita wajib kooperatif Kita jelaskan saja bahwasannya hari ini memang kemampuan kita untuk melakukan penyicilan dan pembayaran itu memang belum ada bang Ya jelaskan seperti itu. Kalau mereka datangnya baik-baik, suguhkanlah beberapa makanan dan minuman yang bisa menyegarkan tenggorokan kita bersama-sama, ya kan? Supaya ngobrolnya jauh lebih enak ya. Supaya nanti mulutnya nggak bau, karena udah dibasahin sama sajian-sajian uh, dari tuan rumah. Nah, jadi semuanya harus direlaksasi ya, harus harus lebih santai lah, lebih enjoy. Jadi jangan Grusak-grusuk dan akhirnya menyusahkan diri kita sendiri Oke jadi mungkin udah cukup jelas ya Dan mudah-mudahan video ini membantu untuk mencerahkan pemikiran teman-teman Yang hari ini sedang panik dan galau ketika menghadapi masalah peleter di beberapa waktu terakhir ini Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh